Hai hai hai everybody, welcome back to my channel. Kembali lagi sama gue di sini dan seperti biasa ya gue main di Gods of Olympus lagi nih. Oke, okay, gue mau langsung eksekusi di turbo 20 kali dan di sini gue bawa modal 100ribuan aja ya. Gue langsung start di buat 4.800. Kita simak-simak dulu aja tontonin videonya sampai habis. Tentunya di sini gue pemanasan-pemanasan terlebih dahulu ya. Oke, okay, kita main santai-santai dulu aja sambil ngopi ya kan, sambil udut biar lebih enjoy, lebih nikmat, lebih santai gitu ya. Oke, okay, nggak usah sepanang-sepanang ya. Oke, okay, kita main santai-santai uh, aja gitu ya. Mudah-mudahan anjing langsung dapetin kali lima puluhnya auto jackpot sayang satu juta nih. Wow luar biasa banget ya mantap sekali oke oke oke ya Dan pasti buat teman-teman semuanya kalian stay tune terus di sini ya biar kalian enggak ketinggalan info-infonya makanya jangan di skip juga ya pokoknya jangan lewatkan tontonan-tontonan uh, ini ya di sini di channel gue pastinya Oke okay, buat teman-teman juga ya uh, Yang pasti gak usah khawatir Karena di sini setiap harinya gue bakal share ke kalian Untuk tips dan triknya Mengenai info bocoran RTP dan juga pola-pola gacornya ya. Jadi gak usah khawatir ya tunggu dulu aja Sabar-sabar dulu gue bakalan share ke kalian Oke okay, sebelumnya gimana kabar ya uh, Untuk hari ini nih Semoga sehat-sehat selalu Semoga baik-baik aja Dan yang pastinya ya semangat juga nih untuk mencari kegacoran kegacorannya di sini ya waduh dapetin scatter gratisannya nih kita langsung hajar aja kasih trotnya dulu oke kali tiganya nih turun ya kira-kira gue bakal dapetin berapa nih cuan hari ini ya aduh mudah-mudahan sih bisa dapetin cuan-cuan yang melimpah ya hari ini Oke, okay. yang pastinya buat teman-teman juga yang ada di sini jangan lupa juga diklik tombol subscribe nih dan aktifin tombol notifikasi loncengnya dulu agar kalian tuh gak ketinggalan ya untuk info-info terbarunya nih, dari channel gue ini dan jangan lupa juga untuk di like, komen, dan di share. Oke, okay, jangan lupa di share lah ya Bestie. Nice, masih ada 8 skin lagi nih. Digaskan dulu aja rotin dulu, oke, kasih birunya mantep, oke ya, nice mantep lagi, ijonya dulu dong turun oke, jam pasirnya boleh, ya, lumayan nih, dapetin jackpot lagi ya, oke, lima ribu, lumayan sensasional loh ya akhirnya cuan-cuannya makin berkembang nih ya yang pastinya di sini gue juga mau ngasih tahu tempat bermainnya ini banyak banget yang nanyain gue main di mana ya oke gue bakal spill tentunya di sini gue bermain di situs permen satu ya situs paling terdaftar percaya dan juga gacor oke ya bestie Eh pasti sini, sini aduh kalau misalkan begini terus hasilnya gue bakal rekomendasiin situs ini buat teman-teman gue khususnya para Parasoter ya Sambil kita menunggu untuk hasil dari uh, free spin kali ini ya Pasti gue juga mau ngingetin ke kalian bahwa jadikan tontonan ini hanya untuk hiburan-hiburan semata saja Tidak untuk ditiru apalagi dicoba ya Khususnya buat kalian yang masih di bawah umur 17 tahun dan jangan pernah sesekali untuk dijadikan sebagai hobi kalian untuk bermain di game shot online ini apalagi dijadikan sebagai pendapatan utama kalian. Oke, okay? tidak. Nice. Aduh, sayang banget. Oke, okay, nggak apa-apa. ribu dan di sini total saldo gue ada di angka 1,9 juta Lumayan ya. Oke. Okay. Pokoknya sini gue udah puas juga sama hasilnya Ya buat teman-teman semuanya ya semangat terus lah ya Semoga kalian juga bisa dapetin kesempatan-kesempatan menangnya Dapetin keberuntungannya di sini tentunya di Permen 138 Dan walaupun ya tontonan ini hanya untuk hiburan saja Tapi kalau misalkan kalian pengen join bareng gue di sini di Permen 138 Boleh-boleh aja ya itu hak kalian masing-masing ya Kalau misalkan kalian mau main silahkan main Oke okay, yang pastinya nanti untuk link gacornya gue akan taruh di pin komentar ya biar bisa kalian klik langsung join sekarang juga. Oke okay, next kita lanjut lagi di sini gue aktifin DC nya, gue naikin bet nya dan gue nyocol-nyocol lagi di turbo 10 kali ya. Sepertinya sini gue nggak butuh waktu lama lagi Karena gue udah dapetin yang mantep-mantep ya Untuk hasil dari game kali ini Jadi ya bolehlah ya guys Ini gue mau wd dulu ya Oke okay. Yang pastinya di sini gue main dengan pola-pola simpel ya Semoga mudah untuk dipahami Dan semoga mudah uh, uh, Untuk apa Mudah untuk eh uh, membantu kalian juga ya. Semoga aja gitu ya karena memang di sini banyak sharing jadi ya semoga bermanfaat tuh. Oke, okay, 645 dikasih lagi dong. Saldo gue akhirnya tembus di angka 2 juta. Oke, okay, fix ya di sini gue bakal langsung sikat aja. Ya pastinya thank you thank you buat semuanya ya. Jadilah penonton yang bijak Diambil positifnya dan dibuang negatifnya Oke, gue racun cukup ya Untuk cuan hari ini Yang pastinya buat teman-teman semangat terus Tentunya di permain 138 ya Semoga kalian dapatkan kemenangan yang besar Bahkan bisa lebih dari gue di sini. Oke, dan ingat selalu nggak usah terlalu terbawa hawa nafsu Yang untuk bermain Dan jangan lupa cek RTP terlebih dahulu Sebelum kalian bermain ya Yang pasti pilih win rate paling tinggi Oke Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton ya di sini yang sudah selalu support video ini ya. Pokoknya ingat ya jadi kantoran ini hanya untuk hiburan hiburan semata ya. Oke, gue jen pamit dulu nih ya kalau kalian suka dengar video gue ini jangan lupa untuk di subscribe dan di like, komen, dan di share. Oke, sampai ketemu lagi, bye.